Assalamualaikum halo teman-teman semuanya Hari ini WhatsApp menambahkan fitur baru Yaitu membatalkan chat yang sudah dihapus tanpa sengaja Walaupun fitur ini dipandang sepele Tetapi sangat berguna ketika kita tanpa sengaja menghapus chat ya Contohnya seperti ini Ketika saya tanpa sengaja menghapus chat Maka di sini ada opsi untuk mengurungkan atau membatalkan Nah ini terjadi beberapa detik sebelum untuk chatnya ini benar-benar terhapus kita lihat sekali lagi, misalnya chat terhapus tanpa sengaja. Maka dalam beberapa detik, di sini kita bisa membatalkannya. Nah, dan untuk fitur ini baru hadir di WhatsApp beta terbaru. Untuk versi yang bisa digunakan yang memiliki fitur tersebut adalah versi 2.22.18.13 versi beta. Dan untuk fitur menyembunyikan tanda online di WhatsApp, kita tunggu saja. Semoga update-nya segera hadir. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.